Sapa Fahri di sini dan Sobat di sana. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Sobat sekalian, Fahri udah diberdingi sama Philodendron melanocristum nih. Mulai dari yang kecil, sampai yang jumbo nih. Sudah semua. Hari akan bahas review tentang Philodendron melanocristum. Sobat sekalian pasti sudah hafal ya. Asalnya dari mana? Karena Fahri sudah ulas Philodendron bagian berapa itu. Nanti sobat cek lagi, nodentron bagian 1, 2, 3. Kemudian, nanti berapa lama sih waktu yang diperlukan dari yang mini form atau masih kecil, sampai dengan mature size atau mature foam. Sobat penasaran ikutin, Fahri terus ya. Sobat sekalian, jadi ini adalah bentuk atau forma Philodendron Melanochrysum ketika sudah besar ini masih bisa besar lagi segini nih sobat sekalian jadi, dan masih bisa besar lagi nanti ya ini belum maksimal nih masih bisa besar lagi. Oke, okay. mungkin sobat yang belum nonton video Philodendron variorient bagian-bagian ada satu dua tiga. Mari sampaikan dulu bahwa Philodendron Melanocrisum ini berasal dari Amerika Tropis Tepatnya di Kolombia, Costa Rica Ecuador sampai dengan Peru ya Sekali lagi dari Kolombia, Costa Rica, Ecuador sampai dengan Peru dari Amerika Tropis Kalau ada yang protes ah, Mas Mahri Ngawur di Hutan-hutan Kalimantan banyak, silahkan cari Kalau ada ya, karena kita harus menerima memang ini native to Ecuador, Kolombia, Meksiko, Costa Rica, dan juga Peru Kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan ketika masih segini sampai dengan besar segini Yang pertama media dulu ya Media Fahri menggunakan media sekam fermentasi Nah media sekam fermentasi cara buatnya gimana Fahri sudah jelasin di video sebelumnya Dicari aja ya Media sekam fermentasi dan cara membuatnya seperti apa Bahan-bahannya apa aja Fahri sudah sebutkan Jadi Fahri menggunakan pupuk alami yaitu pupuk kotoran kambing Dan itu langsung Fahri campur di media sekam fermentasi Dan Fahri juga bantu dengan pupuk slow release Pupuk slow release biasanya Mereknya macam-macam sih, yang biasa digunakan adalah Decastar atau osmopot Dengan kandungan yang seimbang 13, 13, 13 Untuk pertumbuhan vegetatif ya, karena kita akan Membesarkan daun Gak ada rahasia khusus sampai sebesar Ini pupuk yang Sangat rahasia, ini Fahri sebutkan Pupuk yang sangat rahasia adalah Kesabaran, ketelatenan Dan keuletan, itu tiga itu ya Rahasianya Kesabaran, ketelatenan, dan ke keuletan Seringkali banyak yang mengira bahwa Fahri punya rahasia tertentu Pasti ada rahasianya bisa gede-gede gitu Karena Fahri peliharanya udah lama, sobat sekalian Punya Milano ini sejak 2017 Sejak 2017, sekarang 2021 Berarti sudah empat tahun, sobat sekalian Nah, sobat, apa tuh punyanya? Paling baru beberapa bulan gitu kan Kalau langsung sebesar gini, ya nggak mungkin ya Jadi harus Seiring dengan waktu ya akan membesarkan Ketika sudah besar itu sangat bagus nih Perjalanan dari melanogrysum dari Juvenil Form Remaja sampai dewasa Membutuhkan proses Nah ini Fari sedang dalam project nih Supaya nanti besar tetapi tidak hanya satu pohon ini Ada tiga pohon Fari jadi diturut ini Harusnya udah nyambung nih karena melebihi atau beyond the turus ya, sudah melebihi turus, ini yang narrow form. kemudian, kemarin juga ada yang tanya, melano itu sebenarnya ada berapa jenis sih kok, macem-macem jadi cuman ada ya, ada dua ya jadi untuk melano Christian itu cuman ada dua jenis, yaitu reguler dan nero. Nero seperti artinya, nero itu artinya panjang dan sempit ya. narrow form, jadi bedanya adalah, ini yang reguler ketika sudah besar seperti ini Daunnya nggak terlalu panjang, nggak terlalu sempit, tetapi agak melebar. Ini juga reguler, sobat sekalian. Oke, kita lihat yang nero. Nah, yang nero seperti ini. Lebih sempit ya daunnya. Dibandingkan yang ini, kan lebih sempit ya. Lebih sempit, kemudian lebih tebel sedikit. Agak lebih tebel untuk yang nero. Dan lebih panjang. Itu yang nero, dan ini yang reguler. Ini reguler, besar sekali. Reguler yang sangat besar, besar, Ini umur kurang lebih sudah lima tahun, reguler. Kemudian ini yang Nero, sebelahnya tuh Nero lebih sempit ya, lebih sempit, lebih panjang. Untuk ukuran daun segini panjangnya hampir sama dengan yang reguler, lebih sempit. Kemudian bagaimana membedakan ketika masih cupenilkom atau masih kecil? Nah ini bukan yang Nero ini yang reguler terlihat mm -hmm. cemplung atau gendut ya mm -hmm. melebar. Kita bandingin dengan yang Nero ini yang Nero. Oke ini lebih lebar dan ini lebih sempit dan lebih panjang itu bedanya. Ini lebih panjang ya, ini lebih lebar, lebih gendut lebih lebar gitu. Kalau sobat masih bingung membedakan, sebaiknya beli di trusted seller atau penjual terpercaya supaya nggak salah beli antara yang Nero dengan yang reguler. Ini juga Nero, Nero itu segini udah kelihatan Neronya kelihatan panjang, daunnya lebih agak lebih tebal ya. Seperti saya ini juga Nero foam ya, nggak bisa gemuk. Seperti saya ini Nero foam. Ini yang reguler itu yang Nero. Kemudian apa bedanya dengan Philodendron Gigas? Oke, ini Philodendron Gigas. Sayangnya Fahri belum punya yang mature form atau mature size. Masih yang juvenile form. Oke, bedanya adalah ini Gigas, ini Melanocrisum. Kita lihat telinganya di sini. itu di atasnya seperti bentuk hati ya. Ada lekukan di sini, Gigas enggak ada telinganya. Seperti ini ya Bedanya ini Dan gigas ketika masih juvenile form Itu masih panjang Atau masih narrow Kalau ini kan gendut Oke itu tentang Chirodendron melalocrysum Nah sobat harus sabar Kalau pengen yang punya gede gede seperti ini bagus sekali ya Ini dua pohon juga Jadi satu Semakin teduh, nanti warnanya akan semakin gelap Dan... Fahri selalu menekankan bahwa pot untuk tanaman optimal tidak harus yang besar Pokoknya prop proporsional, jadi ini aja potnya cuma segini sobat sekalian tuh Nah, kita bisa ngangkatnya dengan mudah Lagi kalau sobat yang doyan foto tuh, mau di foto dibopong gitu kan, gampang Dendron melano krisu. Akan bisa besar seperti ini Segini dan masih bisa besar lagi sobat sekalian Oke okay. Segini ya, masih bisa besar lagi sobat sekalian Ini aja udah besar aja. Wow gitu ya Tadi ini udah wow tapi masih bisa besar lagi. Philodendron Melanochrys. Siapa yang belum punya sobat bisa share di kolom komentar atau mungkin sudah punya dan sebesar apa bisa tulis di kolom komentar. Oke ini juga yang reguler, reguler. Kemudian ketika kita telat memberikan tulis akan seperti ini sobat sekalian. Nah ini langsung kita sambung harusnya ya, supaya akarnya ini bisa sampai ke bawah lagi sehingga nanti daunnya cepat besar. Melanokriso Nero Ini, ini reguler Masih bingung antara Nero dan reguler? Pokoknya kalau Nero itu cirinya lebih panjang, lebih lancing kalau reguler itu lebih genget, lebih bulat Beli di penjual terpercaya Supaya dapat yang benar-benar bener Nero Matan dengan Minolio ya. Jadi tadi perbedaan antara filodendron melanocrysum Yang reguler Kemudian yang nerofome Dan juga filodendron gigas Karena sangat mirip dengan filodendron gigas Hampir sama ya Warnanya sama Kemudian bentuk daunnya hampir sama Cuman yang membedakan adalah Telinga di bagian sini Itu tadi waktu yang diperlukan Untuk membesarkan filodendron melanocrysum jadi pupuknya adalah kesabaran, ketelatenan, dan keuletan Karena gak ada rahasia khusus Hanya membutuhkan waktu dan juga kesabaran Jadi tunggu saja Mungkin melanokrisum sebab sekalian masih satu daun segini Nanti setelah beberapa tahun akan sebesar itu Tinggal yang penting kasih turus Dan juga jangan telat untuk memberikan terus. Seperti kasus yang di pojok itu udah telat memberikan terus tuh, dan sampai tidur ya Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.